Kan, <SILENCIO> nah, aja kan! Lihat gua BOOOOOO Halo guys, balik-balik bersama gua, Wirman Di channel Gitar yang sering lagi, gak mau main Gitar Karena sekarang gua main Minecraft Wild Walt... Rift Wild Rift tuh Jangan mengingatkan anak-anak di luar sana yang nonton video gua Jadi adalah video track. spesial karena kita menggunakan Green screen. WOW Kayak di Amerika. <laughs> Gila lu mau bikin wow. lo susah. Atau ada di Paris. Paris. Atau ada di Mesir. Oh, Mesir. Panas banget di sini ya. Ganti-ganti-ganti. Rumah nyata. Oh. <laughs> Ya guys, sekarang kita lagi di rumahnya Ata Lintar jadi kita mau manual drift. Sorry ya Bang Ata. Ganti lagi. Sekarang kita akan main wall drift ya, duo gua dan Eric. Karena apa? Karena Eric emang biasanya tuh butuh bantuan gue untuk naik ladder jadi Benar, biasa ya. aja. Oke, Kayak... sampai rank gue bisa lebih tinggi daripada lu ya. <laughs> Ini kok benar-benar butuh banget bantuan lu sih. <laughs> sorry, sorry ya. Jadi Eric di sini platinum 4, gua gold tiga Gue 2 3 ya lupa pokoknya segituan lah. Enggak apa, -apa lah. Orang juga udah tahu lah. Orang udah tahu kalau Erek tuh sering minta bantuan yeah. sama orang <laughs> lain gitu. Benar, benar, benar, Kadang gua ngeliat ditinggal gitu. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> nah, kita lihat aja di sini siapa yang boosted ya. Kita lihat, kita lihat. Oke. Okay, okay. Kita buktikan. Jadi sebelum masuk game juga gue akan ngingetin buat kalian semua yang belum subscribe, lihat mata gua, lihat tombol di bawah. Subscribe, subscribe. Like right now. Gue udah bilang gua bentar lagi mau jadi pemain UFC. <laughs> lu sama sekali gak bisa martial art, mukul orang enggak bisa jalan. martial dan gua bisa art, Gak tau. Sebenarnya maksudnya kalau gua enggak maksud gua. Sumpah. <laughs> lu tau ini enggak ya. yang DJ itu martial. Nah. <laughs> <laughs> udah, martial. Udah napak nih udah. Anjing, <laughs> jangan lama-lama emang kalau ngerti Oke, gua bakal oh, okay. pakai apa ya? Lu mau apa, man? Lu <laughs> Lu pengennya apa? Yang lu bisa menangin gua aja yang Aja ga, Yang ya enggak semuanya gua bisa menangin sih. Gimana kalau kita pakai cheese pick? Hah? wah gila anjing. Kenapa lu pakai cheese pick? Ini enggak ada di brief nih. Lu ngapain lu cheese pick apa? N. Wah, emang orang gila, gila. orang gila. Gimana kalau kita duo bot Emi Ah, kontenan aja deh. Ya, asal kita mesti ruk. Jangan <laughs> Aduh tunggu tunggu. Kita pakai animal pick. <laughs> Haram jadi. Hmm. Wah lu bener, bener terlalu gila lu. Terlalu gila. Mi and map. Mi and map duo. Duo bot. Oke, Mi and map duo. <laughs> okay, duo. Anjay like fucking ship. Ini baru namanya anjay mabar kita kontol-kontol nih, Jinx Jin. Jin. <laughs> Bila, dia belum tahu the best. Combo of the best, of the scary but the best <laughs> <laughs> Ini udah terlalu gila guys, ini, ini don't try this at home ya Ini membo the cheese pick yang cuma berlaku hanya untuk orang yang jago gitu Kayak gue yeah. Eric, cuma ini doang, bantuin stone aja Gila, gue bisa ketemu silver ya anjing, gara-gara yang ketama lo nih ya, Yah, gue juga, biasa gue ketemu platinum manjir, ketemu silver doang Lo so, biasanya gitu. ketemu bronze? aja. Wah, gila, gila. <laughs> Bro, <laughs> lo ketemu platinum ya karena lo ketemunya gua enggak, gua pernah sendiri ketemu platinum beneran, oh. beneran nah, berarti istilahnya kalau misalnya kayak gua ketemu gua ketemu lu orang kayak gitu gila, ya, gila. Sih. <laughs> gila sih, gila sih kita lihat aja anjing anjas. <laughs> anja hehehehe <laughs> welcome to mobile legend, german it's not mobile legend it's winecraft yes, ada Babababa ganja segila. Aduh menang ini slow slow ini menang ini menang menang dari mana cuman nggak tahu sih ya kadang emang gini loh guys. Waltrif tuh bisa aja. Usit oh usit nggak pakai meta gitu loh menangnya bisa nggak pakai meta. Wew lawan anjing lawan lawan. Gue cuma pakai skill 1 aja. Gue cuma baru bisa pakai skill satu. Ada oh, sustain lagi. Ini masih tunggu level lima nih. Anjing. Yang ada ignok. Welo ada shield. Sabar, sabar, sabar. Tenang, tenang, tenang. Level lima kita. Ya, santai, santai dulu. Kita, kita memang terkentot dulu nih allah. <tuk> Apa ya? Hmm. Nice. Tuh lihat tuh darahnya dia aja udah segitu anjing. kip kalem, kupas-kupas, ya pokoknya ini santai ya guys kupas-kupas, kupas-kupas, kupas-kupas, kupas-kupas, kita udah ada kupas kupas-kupas, kupas-kupas, kupas-kupas, kupas-kupas, kupas-kupas, kupas-kupas, kupas-kupas, kupas-kupas, sumpah sumpah Sabar ya, tenang ya. Ini fokus dulu nih kita orang ya. Jangan, jangan aneh-aneh kita nih. Kill. Gila, oh ya skill. Nah gue skill. Iya, nah gue lagi. Gila aja gak kena. Gila, ternyata kita bisa tahan juga walaupun kita gak terang apa-apa. Bisa dulu bro. Ya, kena lagi Hmm. Hmm. 4 mananya namanya habis level 5 ajar aja. Kalau dia enggak pulang, <tuk> Terus banget kita padahal Facebook. Oh, gue yang Yaudah, abis mana duluan Kecil hmm, hmm. oh. terus, Mas. <tuk> <tuk> tunggu tunggu tunggu ya. Sabar ya, tunggu tunggu lagi Eh, kita 5 padahal dia udah level 5 duluan ya. Oh bener2 tuh anjing Ah udah level 5, ada si Sivana bentar lagi Bentar lagi yes. This is the time! Man, man. man, ajar man Woo! This is the time! AAAAAA ah! <laughs> Sikat Miring boss kou! Gila! Cabar kutik Oh shit, shit. Oh shit, Oh shit, no no! Oh kena apa di sana cocok anjing oh, udah quest tadi enggak apa-apa ada si para di sana. boom boom Santai santai. Gimana gimana gimana gimana. Gila ah, cheese ya. masih aman, masih bisa berhasil. Bisa ya. Item Jadi, pertama gua adalah protobel. Boom. boom boom Jadi buat yang belum tahu guys, ini cheese nanti kita akan ulti barengan terus sudah pasti mati satu orang. Iya, boom barabim bim bum pow. <tuk> <tuk> <tuk> Meledak pokoknya. Permasalahannya <tuk> <orang. Dragon has tuk> <tuk> <tuk> cuma di landing awal aja. Itu lagi agak susahnya. Tapi ya, sekali lagi nih, gue kasih tau ya, guys. Kalau kalian nggak jago, jangan tiru ini. Yeah. cuman orang-orang jago. ini mm. cukup banget tuh, eh gue udah Tiga, dua, satu. yep jin, jin, jin. Wah, gila, depres, kalau aku. Ada sih, mana lagi? <laughs> mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Tadi gue ulti auto, ultinya minion anjing <laughs> Tenang, gue heal Iya anjing langsung mati dong Udah dia, lu tutup Nga, Nganutup, nutup Nganutup, nutup bernin ya Udah ini terus buatnya <laughs> Kita dulu Santai, kita bukan belum item damage Mereka udah sendiri Bayangin kita item damage ya, Gue abis ini udah anjir Semantap <laughs> Lu cicil cicilin dulu man Iya iya Cuman cicilan gue tuh gak lebih sakit dari lu, lu lebih bagus buat cicil Amin ya? gue belum ada, 10 detik 10 detik 10.. 9. Tungguin aja nanti, gue maju. Nah, udah ada waktu gue udah oh, flash nih gila itu gue doang tuh pas oh, sorry bilang tadi kalau gua maju, oh, maaf Wow Wah, oh, udah revive? Anjing, masa Jin awal-awal gua oh oh, lalu enggak pakai bilang-bilang gua dulu. Mana ini? Sorry, sorry, nafsu <laughs> <Maksudu> banget ngeton. Tenang, <laughs> tenang, tenang. Habis ini ya, habis ini. Jadi ini membutuhkan komunikasi dan kerjasama yang tinggi, ya. Nih, ada dan tuh deh. Uh, krepnya, lagi ngapus. Lu yang juga sekarang, aku. Tungguin, 5 dimute, buat akhirnya. Terus terus terus terus terus Aku oh, bisa waktu okay, Oh, nice orang. Lucy, Lusi lah. yang lepas gak Bisa kemana-mana lu ngentot. Emang <laughs> ya, ya, belum ada waktu itu gue. detik. Berdiri. Oh, hm. Uh. Kemana uh. aja deh? Uh. Man, nah, oh. kontak, semua tuh. Lusi, <laughs> Tolong, oh, ya, balik balik aja. Aduh, Gila. Dia. balik aja. Tolong, balik aja. Ya, Tolong, balik aja. Tolong, balik aja. satu-satu. E aja. -ya. Tolong, balik aja. satu. balik aja. satu balik aja. Tolong, balik aja. Tolong, balik aja wih bener cispik, harap jin -jin. jadah bener-bener, kasihan jadi jinnya. nya ini sudah waktunya kita jalan-jalan sih iya, baru gua ngomong-ngomong, ini adalah waktunya kita melebarkan sayap ke Mith siapa Mith nih? Yasuo, wah Yasuo, bye bye Yasuo sabar dulu oh tuh tuh tuh oh ini Jin-jin oh gak gak eh kepencet <laughs> <laughs> wah gila Wirmang, Wirmang anjing sorry sorry, sorry. Oh ini nih, German. Ohi. Okay, gue mau ke wall tiga rega. Fiora Fiora. Apa. Oh gue, gue gue naik gue naik ke atas. Buk, <laughs> jadi nggak ada wall tiga. Gua bisa slowin sih. Sabar nasun. Hmm kena kena. Muslowin. Nice. Oh wow. Gila Oh wow. die bitch. Pengen pengen. Boleh juga lu anjing. <laughs> nah udah ada ulti gue Sumpah tadi gue salah cancel anjir makanya kan masih mati <tuh> dong <tuh> <tuh> oh nenek wow gila uh sedih banget tapi bolinnya sakit banget bisa tuh kayaknya masih mati oh ada Israel juga Gila, Gila. <laughs> Macem kau babi Siap Gua akan bergabung <laughs> Wah Ya ga liat gua Evelyn yang ngilang anjing Iyalah, <laughs> pakai makanya ga mm. Ayo Azrael Ayo Azrael Gealin terus man Hmm Nih gua ada ulti lagi, tinggal ada Eric sama Sifana lagi nih, ngumpul Wah, Apa-apaan ya? Woh! Penggong api ya mati ya Gua belum ada zoe-nya abis ini Gila langsung mati ga? Woh anjing abis ini hmm, Cepet juga loh deh oh, oh, oh. Buset! Buset, naga Indonesia <laughs> Boleh juga, naga kayaknya udah siap. Emang barengan, kuih. Kita harus memperlihatkan kita lagi. Boom, tak bareng dulu. bareng dulu oh, tuh. oh, oh, oh, oh, oh, sih oh, kelihatan oh, oh, oh, oh, bu, gua ada flash, ada Uzi, perlu ada Sivana. Beli Sivana sih nggak perlu. Sivananya <laughs> abis abisin dari bot aja yang kita permatir. Mau nyaiu? Ya, abis nih yuk, yuk, yuk, yuk, yuk. Lihat gua, boom! <tuk> Wah nggak mati satu. Tapi, <tuk> wow mati. Nih nih yang belakang belakang ya anjing ga ya mati dong? mati tuh aku dulu yah ya. oh shit gue dihajar bentar gue harus do dulu wah ada lagi muncul anjing kita bener beneran ga fokus menang <laughs> ini hahaha <laughs> <laughs> kita fokus skill. oke okay, oke okay, serius serius seri. let's go let's go abis ini nih kerja kabur anjing hehehe <laughs> 254 anjing Terus patungnya habis baru yang nice. nice. nice. sih. mati juga. Sih. Hmm. Oh, mati. Oh, uh, nice. Pukul nice. Skill satu, skill satu, skill satu. 30, skill satu. Nice. Berhitung dia reload anjir <laughs> oh, dikelarin si mana? Buset. Uh, uh, Buset, buset, di Carry si nggak, tapi si Fana banyak kecil tadi dibawa ya gara-gara kita tuh. Menang dong, <tongan> Menang dong emm, emm, emm, anjing <tongan> Kita emm, MVP nya siapa emm, emm, pasti emm, emm, iya si tanah yang pipi. jadi guys itu adalah sekian dari kita menggunakan cheese peak gua malpit di ini &E. kalau misalnya kalian ada request lagi cheese peak, apalagi apa lagi harus kita gunakan seperti misalnya uh, bleach crank ya suholisin misalnya di bawah betul-betul lu gabisa meniasukan <susuk> <manis. tuk>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 kayak misalnya amumu juga bisa disumbuinya apa apapun itulah yeah, kan iya. tinggal pilih aja oke okay? oke okay. sekian dari konten wall gue gua kali ini terima kasih untuk kalian yang sudah datang jangan lupa untuk like comment subscribe gua dan Eric juga gua wirman cabut dulu keep having head banging peace out exclaim forever, Thanks, forever bro. see you guys